serta klik tombol notifikasi yang tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu memberikan kabar terbaru Kabar baik dari Leslor tentunya Baiklah persahabat untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini Begitu banyak persahabat ya tentunya cedukan-cedukan vitamin bahagia Kali ini ada cedukan vitamin yang sangat Masya Allah banget persahabat ya Lesti dan Bilar Terlihat mereka sangat tentunya bahagia aura-aura positif pun terpancar dari raut wajah mereka berdua insyaallah. Ini cidukan di Bandung. Alhamdulillah sahabat ya melihat di dalam kesenangan kita tampil sangat keren sekali. Mudah-mudahan sehat apapun yang dilakukan selalu dilancarkan amin. Kemudian juga kita lihat persahabat di momen selanjutnya ada cidukan Leslar ini lagi makan malam bersama persahabat ya, di Lembang Park Enzo. Masya Allah, yang sangat membahagiakan, Alhamdulillah dikelilingi oleh orang baik. Kita lihat, persahabat begitu banyak tanggapan komentar yang diberikan diantaranya dari Marhamah9651. Itulah leslar, kalau sepi sampai warga konoha pusing, kalau rame begini bikin bahagia, insya Allah ada vlognya, amin. Ada juga persahabat tanggapan dari Haryati Darman 29. Emang begitulah Bapak dan Ibu Presiden Konoha kalau sepi, sepi nyet-nyet sampai kekeringan kalau ada vitamin kayak rudal di berondong seharian katanya tuh. <twiat> Tapi kita tetap bahagia sekali melihat di dalam kesayangan kita selalu menyuguhkan kebahagiaan buat kita semuanya. Kita juga persahabat ada tanggapan dari Bahar Wirta. Dari zaman PDKT sampai sekarang kiutnya nggak habis-habis Masya Allah aku ingat foto ini hampir sama waktu foto bareng di ultanya Kak Septi. Nempel-nempel gitu juga kan katanya tuh Masya Allah banget ya. Hari ini memang tentunya vitaminnya luber sampai malam. Kebahagiaan selalu disuguhkan, diberikan oleh idola kesayangan kita. Kemudian kita lihat juga persahabat nih ada cedukan. mobilnya selan malam hari ini dikawal langsung oleh Polisi, ini persahabat ya, mobil polisi Di depan, mengawal Leslar Masya Allah banget persahabat ya Idola kesenangan kita bukan kaleng-kaleng Jalan ke Bandung Langsung dikawal oleh Pak Wow, ini keren Pokoknya persahabat ya OTW kemana nih, kira-kira Buda Lasin Bapak Bilar Atau mungkin OTW ke Jakarta Kita doakan apapun yang dilakukan Mudah-mudahan lancar dan semoga selalu selamat sampai tujuan Kemudian juga persahabat kita lihat ya Ini momen di mana ada Leslar, di situ ada paparazzi. Begitu banyak, tentunya warga pada heboh. Persahabatnya melihat Lesti dan Rizky Bilar. Duh, ini tentunya kebahagiaan yang dirasakan langsung oleh warga yang bertemu secara langsung dengan Leslar. Family ini, masya Allah, persahabatnya beruntung banget ya, yang sudah bisa ketemu secara langsung. Ini momen persahabat ya Momen yang tentunya luar biasa membuat bahagia warga Konoha Kita lihat di beberapa tanggapan komentar Di antaranya persahabat dari Neneng.putri.7923 Beruntung banget sih bisa ketemu langsung Masya Allah katanya Ada juga dari Zahra Rosnawati13 Masya Allah mungkin gue juga kalau melihat Leslie di jalan atau dimana aja pasti seperti ibu yang medio katanya tuh lah lari persahabat ya kamera sampai goyang-goyang nih saking pengen banget secara langsung ketemu dengan Leslie serta Rizky Billar ini luar biasa kemudian juga persahabat berikutnya kita lihat ya untuk outfitnya alfatih kita lihat di sini persahabat ya dimulai dari topi kupluknya Abang L. Ini harganya mencapai Rp 620.000 dan untuk baju yang dikenakan oleh Al Di sini harganya mencapai Rp 1.220.000 untuk sandalnya Al Fatih. Ini mereknya Bos dibanderol Rp 900.000 masya Allah. Harganya bukan kaleng-kaleng, ya kita lihat juga untuk outfitnya Bunda Lesti. Dimulai dari kerudung mereknya dari Zaskia Sengkar Brandnya persahabat yang mencapai 275.000 Dan untuk baju kemeja lepisnya Bunles Ini mencapai 799.900 rupiah Dan untuk harga celananya Yang dipakai oleh Bunda Lesti Ini mencapai 599.900 rupiah Dan kita juga dibikin self Dengan sandalnya Bunda Lesti Yang mencapai 30 juta 743.706 rupiah Harga yang sangat amat fantastis Mudah-mudahan berkah barokah Semoga rezeki adalah kesayangan kita Ini bisa nular ke kita semuanya amin Berikutnya juga persahabat kita lihat di story-nya Kak Rosa Ini bahagia banget ya ketika komentarnya dinotes langsung oleh Papa B Disitu Papa milar menyebut Kak Rosa dia masih diajarin, dulu beda incium sama Nolan, katanya tuh, aduh, Masya Allah banget, happy banget nih komentarnya Kak Rus, langsung di oleh Papa B. Bahagia sekali, mudah-mudahan dukungan semakin banyak untuk Leslar, mudah-mudahan juga kita semuanya selalu sehat, selalu bahagia, dan selalu mendapatkan kejutan kabar baik dari idola kesayangan kita.